Welcome welcome welcome Karena aku yang seperti ini guys Wow ternyata ini sangat mempesona Dan sangat waduh guys Tergoda saya guys Tanya apa guys Tante ini begitu melehoi guys tembusin dulu guys 1000 jam tayang Nanti akan aku berikan semuanya guys Yang kalian mau guys nonton videonya sampai habis guys Oke okay. Yang belum subscribe Subscribe guys Jangan lupa Karena loncengnya ada Oke. Oke okay. okay. okay, Cukup di sini. Video ini dulu Nanti kita akan mencari video-video yang lainnya Dengan tante-tante sem Dan wanita-wanita cantik Oke okay. Salam Doli Ahmad Dari Pemersatu Bangsa Oke okay.